Halo guys, welcome back to our channel Di video kali ini kita mau main Itu, Balbol guys ya Jangan share, like, comment, dan subscribe guys ya Mantap guys Kita udah mulai guys ya Ini kita keluar aja guys ya tahu mantap guys subscribe dulu yang banyak guys kita satu lawan satu aja guys ya kita skip habis itu satu lawan satu guys oke okay. kita tekan guys ya kita tekan guys udah kita ketemu match nya guys ya Subscribe dulu guys ya, subscribe Jangan lupa subscribe, share, like Dan komen guys Sudah kita udah ketemu Kita main dulu guys Set Pasti menangin guys ya Mantap sekali Sudah guys Padahal Ini musuhnya guys Dia belum tahu cara mainnya kali Nub kali dia Subscribe dulu guys ya Yang banyak Yang banyak subscribe tuh Ini bukan live guys ya Ini recorder Ini video biasa guys Kita arahkan guys kita arahkan ke depan aja, udah, udah, udah masuk, guys kan? Kita pasti menang, guys. Ini juga kita arahin, guys. Udah, tinggal masukin, guys. Sabar, guys. Kita masukin aja, guys. Iya, yes, sudah masuk, guys. Tinggal empat aja guys Iya guys banyak Banyakannya masuk guys Tapi musuhnya yang ambil guys Itu salah Salah guys itu Musuhnya mah Gila guys ya bisa cara mainnya guys Subscribe dulu yang banyak guys Dan like guys ya Kita pasti menang nih guys Tuh salah kan Tapi ada yang masuk guys GG GG Kita udah menang guys Kita udah menang guys ya Mantap sekali Kita main lagi guys ya Kita mau ulangin guys Bertandingannya Kita Main lagi guys Oke okay, guys Kita ulangin guys ya Kita main lagi ulangin kita ketemu match lagi, guys. Lagi guys ini mungkin yang tadi udah masuk, guys. Kita main lagi, set belum ada yang masuk, guys. Ya, tadi yang biru yang dibawa mau masuk sama yang di atas tuh, mantap kan? Dia udah masukin Mantap guys Sejagoan jagoan guys ini guys Kita hajar guys yang tadi kita menangkan ini juga kita menang guys arahkan kemana ya mana ya guys kita arahkan ke sana aja udah ada emas, masuk guys ya mantul arahkan kemana ya Sana aja guys ya, tau sana atau sana mana ya? Tuh gak ada masuk guys ya, gak ada yang masuk. Tuh ini majaku guys ya. Kali ini, ini mantap, mantap guys ya. Ini sudah gong, cool. sudah gong cool guys ya. Ini mau menang, tinggal jual lagi tuh. Barusan saya download guys. Tuh, tinggal apa tinggal 1 tinggal yang 9 aja guys tuh masuk kan belum masih belum sekarang giliran saya guys atau belum masih belum masih dia guys tuh 9 sudah sekarang yang 8 yang delapan dulu guys, udah dia sudah menang guys, kita kalah guys, Ii, kita kalah guys, tapi <tabi> gak apa-apa guys, yari, yari menang, kita Yarin lagi main lagi guys ya, ini kita main lagi kita kan dulu guys ya, set. Saya nyari match -nya guys. Ya, nonton terus, nonton sampai akhir. Lama ya, lama, guys. Ya, tunggu dulu, guys. Lama guys ya Nunggunya lama guys Lama sekali tau keluar aja guys gak? Keluar aja guys Kita ulang itu yang mainnya seratus saja Kita nyari matchnya lagi Kalau gak ada udah guys Videonya jadi sembisono aja mentul kita keluar lagi guys lama ini juga kita ulangin guys ya ulangin udah guys lebih bisa main guys ya cuman dua doang dua-duanya nggak bisa dimainkan guys Oke okay guys Jadi ya video ya Semi sini dulu aja Jangan lupa share Like, comment, dan subscribe Subscribe itu gratis Gak ada ruginya guys ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah